Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman teman dengan Bang WG di channel warna grafika Bang WG doakan semoga <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> hmm, sorry bersin teman teman ya <tuk> aduh kayaknya mau flu nih teman teman Bang WG doakan teman teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan uh, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Uh, seperti Janji Bang WG hari Saat pertama kali mereview ini Wak Doyok akan Memberitahu kepada teman-teman Bagaimana hasilnya uh, Ini sudah hampir habis Sudah habis sih tinggal dikit ya uh, Cukup lama juga habisnya Karena pakainya sedikit ya kan Dioles ke sini Dan Eh uh, hasilnya seperti ini teman-teman ya tumbuh beberapa ekor di sini ya nggak nggak lebat sih ya nggak seperti iklan ya tentunya ya mungkin uh, kalau kumi sama jenggot saya nggak pakai ini teman-teman ya dulu ini uh, pakai kemiri ya dibakar terus di Oles-olesin kesini-sini Cuma memang ini Sama sekali nggak tumbuh Waktu itu, waktu pakai kemiri ya Yang untuk bagian sini ya Ini harganya kemarin Sekitar 200 sekian ya, hampir 300an ya Tapi nggak tahu Sekarang nanti saya Saya carikan linknya buat teman-teman Dan saya akan taruh di Deskripsi jika teman-teman mencoba e, Pada dasarnya saya nggak kumisan jenggotan ya Dulunya itu memang Polos <gimana> e, Cuma pengen tampil beda jadi saya Numbuhkan dulu nih Belum ada wak doyok ya ini pakai Kemiri ya Nah tapi kalau Kalau seandainya ada Tumbuh-tumbuh e, beberapa biji berarti ada kemungkinan kalau dilanjutkan pakai kemungkinan bisa jadi lebat juga ya mungkin harus beli lagi dan coba lagi ya gitu aja ya teman-teman ya siapa tahu ada yang mau merubah penampilan dan uh, ingin ini ingin uh, membeli wa terus nggak tahu di mana nanti Linknya saya saya kasih teman-teman ya bisa online kok online ini kemarin belinya online nih teman-teman ya oke sekian dulu terima kasih wabillahi taufiq walhidayah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kembali.